Baiklah para sahabat yang selalu kalian beredar untuk menemani santai pagi kalian saat ini di Happy Weekend Bersebat ya, masya Allah di hari Minggu kalian mudah-mudahan kita semua sehat ya. Bangun akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dari idola kita. kabar pertama kita awali dengan vitamin yang sangat luar biasa biar tambah semangat di hari Minggu kita semuanya kita lihat keromantisan kebucinan dari idola kesayangan kita Inilah salah satu bukti ya Bahwa apabila selalu bisa membuat Lesti bahagia Sampai Lesti pun tentunya tersenyum Masya Allah langsung cium pipi suaminya tercinta Kita lihat persahabat Masya Allah luar biasa idola kesayangan kita Pasangan tercium pasangan terromantis Pokoknya bahagia sekali dan bangga Mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Momen ini pun direpost kembali oleh akun Leslar Anuskursi Banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan Dari akun Rafi9071 mengatakan ya Jomlo sama LDR merana di malam minggu katanya tuh aduh kek banget ya Yang Jomlo harap bersabar Karena ini ujian ya Leslar memang romantis dan sangat luar biasa cute banget Banyak juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Irna Juniarto di situ mengatakan, Anjir, gue lagi datang bulan pula lihat vlog ini jiwa ke istrian gue meronta-ronta Ayah gue kagak kuat sampai ini. <laughs> ini lucu banget berpasrahatnya bareng ke Gonoha, masya Allah. Semoga tetap kompak ya, tetap solid untuk mendukung idola kita Lesti dan Rizky Billar. Dan berikutnya bersahabat disimak juga. Ini ada momen spesial di vlognya Rizky Billar saat Papa Billar. Ini main biliar bareng nih persahabat ya Dengan sesuatu cewek Ini jangan netting dulu nih persahabat ya Sebelumnya memang banyak sekali Komentar-komentar yang tidak baik yang diberikan Ini juga persahabatnya sudah mempunyai anak dan mempunyai keluarga Kita jangan netting, kita harusnya bangga Dengan seorang Rizky Bilar Karena kita bangga dengan cara berbaginya Rizky Bilar nih persahabat ya Dan semakin suka dengan Papa Bilar Dia ngomong persahabat ya Anak adalah segalanya, selalu memprioritaskan anak. Masya Allah, kita bangga, inilah panutan kita semuanya. Doakan yang terbaik, semoga rezekinya lancar, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Momen ini diunggah kembali oleh akun Sentul Putih Bilar. Kalimat caption pun dituliskan di persahabat, disimak. Masya Allah, suka banget dengan cara kakak berbagi. Selalu mereka harus berusaha dulu, dan makin suka waktu dia ngomong kalau anak adalah segalanya Yang belum mampir silahkan mampir ya persahabat di channel YouTube-nya Rizky Bilar Kalian harus selalu mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita Di postingan ini pun tentu banyak sekali dibanjiri komentar positif Dari akun Instagram Putri Shalwa18 mengatakan Masya Allah Semoga semakin lancar rezeki Leslar tetap berbagi terus Dan rezekinya bisa nular ke kita semua guys Amin, amin, amin Ya Allah, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan rezekinya, idola kita juga bisa nular ke kita semua sebagai pecinta Lesti dan Bilar Kemudian persahabat disimbang juga diunggah diunggarkan yang Zing kemarin Mengunggah video persahabat yang sudah berada di Bali tuh Wow, ini sepertinya izin pulang kampung persahabat ya Kau yang mengunjungi sudah kangen banget tuh sama pasangannya, Masya Allah banget, ya doakan yang terbaik juga untuk tim. Semoga sehat selalu, dan mudah-mudahan idola kesengan kita juga bisa nyusul ke balik persahabat ya. Kita berharap banget ya ada kejutan dan vitamin bahagia yang kita dapatkan dari idola kita, Lesti dan Bilar. Dan kita juga salvok kalimat komentar yang diberikan, Salah satunya dari Nurhida0209 mengatakan, Bang kumpul kam, semoga Leslar dan tim nyusul Mana tahu, kumpul sama sannya di Bali, amin Kita doakan saja persahabat ya Semoga ada vitamin bahagia yang selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Kemudian persahabat disimak juga di unggahan Kak Rosa Anuska Les24lar Ini unggahan kemarin persahabat ya Acara Silaturahmi Akbar Leslar Lovers Indonesia Seja Budutabek ternyata acara tersebut dihadiri oleh kedua orang tua dari Papa Bilar dan tentunya keluarga besar ada Ibu Rosmala Dewi, ada Pop Dance, ada Bang Bensi Kumbang, ada Kak Nurul juga, masya Allah happy dan sangat membahagiakan sekali dan ada juga Om Kevin yang turut hadir. Wah wow, ternyata acara tersebut meriah banget bersahabatnya, kedatangan. Papa Daniel, Ibu Rosmala Dewi, Kak Nurul, dan Bang Bensi Kumbang, serta Om Kevin, persahabat ya, makin meriah dan mudah-mudahan Lesla Lover semakin kompak dan semakin solid. Tuh, detik-detik kedatangan dari Ibu Rosmala Dewi dan keluarga, insya Allah banget ya, bangga. Karena keluarga besar, idola kesayangan kita, selalu mengapresiasi, persahabat ya, acara-acara yang dilakukan oleh fan fanbase yang sangat luar biasa, semakin bangga. Masya Allah mengidalkan Lesti dan Bilar Selanjutnya juga bersahabat di Simak Ini ada kabar baik, Alhamdulillah Untuk vlog Leslar Music di channel Youtube Leslar Entertainment Saat bunda Lesti kejora lantunkan selawat ini viewersnya sudah mencapai di angka 500 ribu Yuk, sama-sama kita terus kompak dan selalu dukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita Jangan lupa bersahabatnya total streaming Semangat full buktikan kekompakan dan kesalitan kita semuanya Kemudian, juga bersahabat, ya. Kita mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan dari Korudi Salim di podcastnya Mas Anang Hermansyah. Ini suatu kebanggaan bersahabat, ya. Di sini, Rodi Salim juga menyampaikan bahwa Leslar Entertainment itu akan membuat Leslar Waterpark, Leslar Store, dan lain sebagainya. Kita doakan saja mudah-mudahan niat dan... Impian dari idola kita bisa terwujud dan terlaksana, amin Dan kita juga mendapatkan bocoran nama perusahaan besar Leslar nih bersahabat ya menyampaikan juga bahwa nama perusahaan besar Leslar itu adalah Berkah Leslar Abadi, itu nama PT nih bersahabat ya, perusahaan tingginya itu berkah Leslar Abadi Doakan yang terbaik Apapun yang dilakukan, segala urusannya selalu diperlancar dan dipermudah kitanya bisa mendoakan yang terbaik Dan mudah-mudahan juga bersahabat kita sebagai fans sejati Selalu bahagia, selalu sehat, selalu kompak dan solid Mudah-mudahan rezeki kita juga lancar seperti idola kesayangan Dan apapun yang dilakukan, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran